selalu mewariskan banyak hal yang terselip dalam rupa simbol-simbol, kadang -simbol. sederhana dan terkadang agak rumit dipahami Perempuan Jawa dikenal sifatnya sebagai sosok yang kalem, santun, rimo, dan selalu menjaga etika dalam bersosialisasi. Di masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kultur budaya yang menuntut perempuan untuk bisa menempatkan dirinya pada tempat yang semestinya Ada tiga hal yang penting dalam tradisi Jawa dalam milih calon pasangan sesuatu yang sangat penting agar tidak salah pilih dan harapannya pernikahan adalah sekali seumur hidup salah satu cara yang dilakukan untuk mengetahui ciri seorang wanita dengan cara melihat keturangkannya masyarakat Jawa percaya bahwa mencari istri itu ada acuannya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 Ketorangan garwobat masari leladang menimbulkan bunga saroja bergoyang. Wanita dengan ketorangan ini sangat cocok bagi laki-laki yang selalu ingin fantasi gairah di atas ranjang. Wajahnya beraut membenam ke dalam Berbentuk bulat dengan dahi sempit Mulutnya mungil dengan bibir tebal sensual alis matanya tergaris tebal dengan kulit kuning payudaranya padat berpinggul besar serta kaki sempit mitosnya perempuan patmasari laletang ini konon akan membawa banyak keberuntungan bagi suami serta memiliki daya asmara yang cukup menggelora Bunga Saroja bergoyang memiliki filosofi Penggambaran bunga Saroja meskipun hidup di lumpur tapi tetap berjuang Menembus permukaan air dan menunjukkan karya yang indah Yaitu bunga yang dapat dinikmati orang banyak Senantiasa mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh hati tanpa pamrih Serta menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepadanya maka ia terbebas dari dosa dan noda. Laksana bunga Saroja yang tak tersentuh air terlumpur. Bunga Saroja adalah representasi spiritualitas dalam kehidupan manusia. Bunga Saroja biasa menjadi simbol dari kejernihan hati dan pikiran. Yang lainnya juga percaya bahwasanya Saroja pun menjadi simbol asal kekuatan. Keberuntungan, serta kehidupan bunga Saroja juga menyimbolkan kelahiran dan keindahan, dan bagi masyarakat Jawa, bunga Saroja memiliki makna yang dalam. bunga saroja putih yang berwakna kemurnian pikiran ketenangan sifat dan kesempurnaan spiritual bunga saroja merah mengandung makna kasih tanpa pamrih gairah kasih sayang dan kebaikan bunga saroja merah muda menjadi simbol tempat tertinggi suci serta terhormat bunga seroja biru mewakili makna sebagai sumber pengetahuan bunga seroja ungu menjadi tanda hubungan dengan dunia mistik